bisa dilihat sobat semua jadi dikasih jarak sekitar 1 cm untuk pengelasannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di channel saya Maisa Karya pada video kali ini sobat saya akan memberikan atau ingin membalas satu

So pertanyaan dari teman-teman yang bertanya gimana caranya pembuatan roda untuk pintu lipat sliding atau menggunakan roda tunggal. Di sini saya menggunakan engsel engsel seperti ini sobat yang biasa digunakan untuk pintu Anderson, engsel baut

dan untuk rodanya, saya menggunakan roda ini Roda 6 cm Saya menggunakan roda behel. Oke, para sobat Simak dan tonton saja video ini Dan untuk para sobat semua yang belum subscribe channel saya Bisa subscribe, like

Ikuti selalu video-video saya selanjutnya Roda yang saya gunakan Saya menggunakan roda 6 cm Seperti ini Yang udah kita bolongin ya sobat Jadi ya. Jadi untuk

baut engsel baut engsel menggunakan baut engsel sama. bautnya sebelum kita pasang di pintu kita las dulu di roda seperti ini dan bagian dalamnya juga kita las dulu

pengelasan bautnya kita pastikan harus betul-betul lurus sobat

sobat bisa dilihat jadinya seperti ini jelas bagian dalamnya bisa kita pasang rodanya dan

pada sampai pada roda pada roda pada roda pada roda

Engsel untuk roda bisa kita tambah plat ini yang fungsinya untuk kekuatan engsel agar tidak mudah bonggol. Jadi plat ini sobat nih. pasang jadi sini.

आपका स्वागत है

Sobat, ini yang sudah kita rakit menjadi roda engsel baut. Kita pasang di sini, Sobat. untuk pengelasan engsel ini bisa

lihat ini ada jarak sobat semua ada jarak sekitar 1 cm agar tidak mengganggu roda untuk bermain berputar jadi kalau daun pintu sobat oke sobat semua mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti setelah penyelitian di rel ya

baut ini bisa kita tag agar tidak keluar agar tidak rubah diposisikan dia tidak tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor jadi ada ada toleransinya bisa dilihat sobat semua dia dikasih jarak sekitar 1 cm untuk pengelasannya

baiklah sobat semua, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sobat semua yang mau coba bikin pintu lipat menggunakan roda tunggal